Baik, selamat malam Pak Cipto Selamat malam ya, Terima kasih atas kedatangan saya di, di Studio Curhat MPS Sang Mayor POMO 1 Ini mungkin satu-satunya di Indonesia Bahkan dunia uh, Punai rawan, jadi host di YouTube Karena memang saya mau jadi YouTuber Masa kalah sama Pak Deddy Krubuser <laughs> Siaran? Sia. Deddy Krubuser aja bisa panggil Uh, undang Menteri Pertahanan, ya. Pangkatan Darat. Nah, kalau saya besar nanti, ini eh, mungkin bukan hanya Menteri-Menteri yang kuundang, seluruh presiden dunia mau kuundang Pak. Gitu? Ya. Ya. Ya. Uh, itu kan kemauan saya ya. tergantung Tuhan. Bagaimana ya. ya. ya. ya. ya. namanya juga satu. tapi saya mau ngerong-ngerong sama Pak Cipto ini sebagai saya bilang tentara seorang prajurit yang mulai karir dari tamtama, bintara sampai menjadi perwira, karena untuk menjadi perwira itu bagi seorang tantama itu suatu prestasi yang sangat luar biasa kalau kami yang pernah mungkin di akademi militer itu ya karena langsung dilantikan 2 nah, cita-citanya semua ingin jadi jenderal, walaupun mungkin hanya 1-2 nah, kalau yang tantama peran ini kan mau masuk cita-cita pangkat tertinggi masih bingung dia karena harus melewati Bintara, perwira. dan yang namanya dari tantama bisa tumbuh jadi perwira pasti itu adalah orang-orang yang terbaik diantara mereka atau berapa pertama kali tuh waktu tentara itu pak Cito izin menyampaikan saya uh, daftar sah sama di Kodam Jaya Kodam Jaya Jakarta ya, ya. Jakarta Pangdamnya Pak Trisutrisno Oh Pak Trisutrisno? waktu itu mantan cawapres eh, kita ini siap Budi sekarang masih hidup itu ya siap okay. Okay. Oh lah jadi saya pendidikan di Condet Condet Condet Oh iya iya Condet Condet Jakarta tamtama leting 1983, 1983 84 84 NRP 540 di energi dependen ya siap 540 kalau panjangnya itu 76 hmm. 778 778 540785 ya ya ya ya ya ya, ya. Nah, setelah selesai pendidikan waktu itu ada radar saya basic tempur radar orang dari yang pertama itu ya ya dari radar Eh, kena penugasan di satuan dua Jaya Yuda, Jaya Yuda, kore ya. dari pertama dulu, ya, zamannya ya. namanya Yusuf itu Ya, saya, ya, ya, ya, ya, pangap, ya, pangap waktu. Ya, pangap waktu. Hmm. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sekolah Secaba, secaba dari tanpa-tama naik pratu Oh, naik pratu pratu Iya, iya, pratu pratu ada aturan ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, tahun ratu, ratu, Secaba. secaba ratu, ratu, ratu, ratu, 0 tahun, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, Sembilan puluh saya udah bintara, sudah bintara, oke. Okay. Nah, sebelum saya pendidikan, saya nikah dulu, nikah, nikah dulu, sama ibu, sama ibu, ibu, ibu. asli mana? Saya Jakarta, oh Jakarta ya, Botawi, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa tapi Jawa ya. Oke, masih belum nanya ke Selama perada itu, pernah ke ada penugasan? selama, saya... selama pangkat tantama. Tidak ada. Jadi ya, tidak ada penugasan karena uh, kita kan waktu itu kan uh, eh pangkat oh, ibu kota, kota. Nah, nah, iya ya itu. Kerjanya itu cuman pengamanan, pengamanan dan latihan. Nah, ya, ya. Iya iya, sibuk langsung bersibuk latihan namanya bergiat satu. Apalagi uh, apa itu 201 tempo mogol. Di tempo mogol ya, siap. Iya iya iya iya. Nah, ya. Kebetulan waktu saya baru berdinas di 201 Prada paling junior ada kerusuhan Priuk. Oh priu. Priuk. Untuk Amir Bigi. Mm, mm, mm, mm. nah, itu tahun delapan empat ya. Itu saya baru baru dinis kurang lebih 6 bulan. Baru lahirlah. lahir lah. Lahir paling metas. junior. Iya iya. Ya. Apa kata senior? Ikut. Eh, ikut. Yang penting senjata lengkap. Ada senjata waktu itu. Iya iya. Ya. Karena untuk pengaman di pelumpang, pelumpang sudah dikepung sama. Kelompoknya Amir Bigi waktu mm -hmm. senior menyampaikan ke saya kebetulan senior yang sudah pulang dari timur, yeah, yeah, yeah. menyampaikan ke juniornya hati-hati karena gelap posisi yeah, yeah, karena yeah. Waktu itu kan kita musuh dan kawan tidak tahu mm -hmm. Nah itu wow. artinya di selama di tantama itu lebih banyak pengamanan ibu kota karena situasi juga ibu kota kan tidak Siap. begitu aman ya Siap. masih banyak gejolak gejolak ya. setelah bintara tahun berapa sembilan puluh tahun sembilan puluh masuk bintara masuk bintara sembilan puluh kebetulan saya kembali lagi di batalion satu oh balik lagi balik lagi ibu waktu itu ada di batalion di batalion masih di batalion ya iya iya ya. hmm. permandan regu permandan regu hmm. nah, kebetulan waktu itu ada pangdamnya pak indro Pak Hendro Periono, no. Bapak Intelijen kita. Siap. Pak Hendro Periono kan? Nah, Satu, itu Bapak Intelijen itu. Siap. 201 ditunjuk sebagai, uh, apa itu, tim buser, kompi A. Tim buser kompi A. Pembagian sepeda motor. Hmm, trail, Jadi, trail. Trail. Pertama kali itu ya? Pertama kali. Iya, iya, nah, iya. Itu iya. dibagi di kompi A. Buser. Buser, ya. Nah, itu kita, setiap patroli, itu lengkap yang di depan dan ru anggota yang bawa sepeda motor uh, menggunakan senjata pistol hmm. nah, yang di belakang senjata panjang hmm. nah, sudah ada kayak pcd pcd nya gitu. siap nah, karena kita kan Anu sudah adit uh, dilatih ya, ya. dilatih cara nanti uh, apabila ada kejadian udara ya, pun ya. kita uh, apa itu nanti di lapangan apabila terjadi apa apa ya, ya, ya, ya, nah ya. kebetulan setiap tugas kita dibagi dan udaruh harus ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan semua yang daerah-daerah raw. Patroli. Patroli. Mm -hmm. nah, kita sudah ada jadwal. Nah itu setelah itu saya sampai sertu. Sampai sersan satu. Saya jadi batih. Batih di batalion itu. Kompi. Kompi. Kompi. Batimak, ya. ya, membagi uh, apa itu penugasan anggota karena sudah, sudah tahu. Oh, iya iya iya. Nah, setelah itu tahun 94. Sembilan empat, eh, sembilan empat. Saya habis sekolah, sus batik, uh, sus batik, sus eh, saya pindah, pindah, saya ya, minta pindah, pindah, mm -hmm. saya minta Tapi saya enggak anu, enggak legend, jadi kate tapi saya minta pindah, mm heeh, -hmm. saya minta pindah di Kudim, Jakarta Barat. Oh, Koding, Jakarta Barat, uh, nah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tahun berapa itu? Itu tahun sembilan empat, sembilan empat, sembilan empat, iya, iya. Itu sampai uh, jadi mungkin uh, pada Monopat ah. pingsan di Kalideres, Kalideres. Oh, jadi Babinsa itu jadi babi, jadi Kalideres, Kalideras, nah. Jakarta Barat, Jakarta Barat. Heeh, hmm. tetap dijamin sama istri. Hmm. Kemana-mana pasti, oh, istri gitu. Ya. Nah, iya, kebetulan saya tinggal di belakang Kuramil waktu itu. rumah dinas. Hmm. Iya, iya sampai eh, kerusuhan kerusuhan sembilan 98. 98. Hmm. itu saya tes perwira ya yeah. oh tes. lagi tes capa ya eh, tes, capa. tes apa tes apa itu ada enam eh, orang enam oh. orang tapi yang lulus tiga nah, 6 orang yang lulus 3? tiga berangkat sekolah secapa iya yeah, iya yeah. nah, terus sampai lulus nah, saya lulus secapa pendidikan sampai tahun sembilan sembilan sembilan sembilan lulus lulus waktu ya, itu kita sarcap ketemu sama saya ya. karena saya sembilan pendidikan taruna tingkat dua iya betul nah, oh, kita saling ketemu sarcap. di sarcap cepatat cepatat iya iya iya ya, ya. saya ingat sama nah. latihan abang waktu itu ada yang terlambat apel nace bendera iya. Hmm. Nah, <laughs> makin ya, ya. lama makin banyak karena apa ya karena Monicen dari Akmil mungkin kompak ya, ah. itu kasihan kawan sendiri. Besok ayah terlambat, jadi makin banyak makin banyak. Ah. Nah, makanya jadi Capa ngomong itulah. Lihat contoh, anu itu dari Akmil, dari Capa kita panorama 7 saya ini ah. harus kompak seperti beliau-beliau itu. Ah. Gitu. Alhamdulillah sekarang itu hubungan panorama 7 di grup juga kompak. Oh nah. mengikuti kekompakan Akmil sendiri. Siap itu yang contoh yang karena contoh. apa? Ya, ya. Satu, ya kan? Kalau pagi nancep bendera. Mm. Nah, sore maghrib maghrib mengambil bendera mm. tadinya satu makin lama makin banyak nah, mm. itu kekompakan ingat saya tempat gitu iya iya iya iya iya iya izin izin itu terus setelah saya lulus alena dua mm. saya penempatan di Kodam 1 bukit barisan iya di bukit barisan oh. di batalion satu dua tiga raja wali satu dua tiga raja wali nah Mas itu batalian. disebutnya Doremi, dua ya, okay. tahun berapa itu? Sembilan, eh, dua ya, dua ribu, berarti okay. anggota sat, buat satu, dua raja wali, tahun 2000 ribu, pasti kenal sama Pak Egypto. Siap, kenal, nah. nah, kebetulan pas saya di sana, lighting tanpa amal, 2000 uh -huh. itu Kodam satu, 100 orang masuk ke Kodam, hmm. saya nah itu rencana akan penugasan ke Aceh seratus orang seratus orang okay. termasuk nanti di sama yang organik organik ya ya nah, ya, ya kebetulan ya, ya. itu saya e, karena saat di situ baru saya jadi perwira pelatih lah gitu. oh perwira pelatih dandki dandkinya saya pelatih pelatih sekarang untuk pelatihan penugasan mm -hmm. nah latihan penugasan kita menugaskan ya Nah, PP rencana ke Linus 100. Oh Linus 100. oh nah, itu PP ke Linus 100. Nah. untuk pemberangkatan Oh, berarti ngiku ke Linus 100 ya. Awalnya, awalnya. Awalnya. Saya karena istri sama anak-anak masih Jaya, Jakarta. Jakarta. Saya ngabdan Oke, siap Dan mau izin menghadap. Ada apa toh? Saya pengen ikut tugas di Aceh. Heeh. Mm -mm. Pilih lindo seratus. Iya iya satu satu SSK. Satu SSK. Okay. Apa kata dan nyonyi ah. Saya baru tri atau prajurit seperti kamu toh baru kamu aja tentara perwira kamu kok minta tugas itu? Ya baru kamu aja. Kalau ya, menghindari. Menghindari. Menghindari. Kamu kok minta tugas? Siap? Siapa yang uh. tugas? Tapi saya tahu alasannya. Heeh. begitu. Hmm. Nah, Alasanmu apa? supaya istrimu enggak kamu ambil tetap di Jawa, tapi tidak saya izinkan, oh. nah, kamu tak izinkan ngambil istrimu, ya hmm. siap, Diboyonglah. Saya boyong istri dari Jakarta ke, ya dari Jakarta ke Medan, Medan, eh ya, ke Tapung di Selatan, ya Tapung di Selatan, setelah itu anak masih kecil, yang ketiga baru umur dua bulan, dua bulan, dua bulan yang kecil, ya. Yang lainnya masih SD lah. Setelah itu ada penugasan ke Aceh. Ah, ada penugasan ke Aceh. Ibarak. 2001. 2001. Oh, zaman ini perjanjian KoHa kayaknya kalau nggak salah itu. Betul. Itu yang yang tentara enggak boleh keluar dari kantornya. Iya, yang itu yang orang Jawa diusir. Ya orang Jawa diusir. Ya, yang namanya orang transmigran Tasik. Semua diusir itu. Ya, hmm. itu. Satu gajah. Itu. Nah, pada saat itu satu gajah satu tahun. Di Aceh mana? Saya di Aceh Utara. Oh, daerah ada Lok Sumawi ya? Sumawi, Matangkuli, Matangkuli, Bangkong, Cogliri, Simpang, anu, Lok Matangkuli, Sampai Jogiri, Pak Anu, Pulau Sukun, Lok Sukon, ya. Simpang Keramat. Ah, siapa ya, yang iya, iya, iya. Setahun di sana ya? Setahun, setahun, satu kali di sana, setahun. Alhamdulillah, eh, uh, apa itu? Buat calon saya itu aman, cuman ada BP yang satu kompi tadi, Indonesia 100, hmm. Ada ketembak. kita tanya itu, tadi meninggal tuh ya. Ini. lagi kuat-kuatnya gampanya ya itu betul karena waktu eh, panglima gamnya siapa yang eh, apa itu ketangkap ketangkap ini almarhum tungku Safi kah bukan setelahnya ya nah, setelah itu Tapi ini itu. yang yang ada nyandra dulu ya masih TV itu kah iya pokoknya itu ada gitu. oke okay. nah, setelah itu setahu saya pulang nah, setelah tugas satu saya pulang baru saya ada kemudian saya itu baik setelah pulang tugas uh, ketemu komandan batalion bu, eh, bukan dulu mantan komandan saya dan ramil saya oh, dan ramil kebetulan beliau jadi aspes di pas pampres aspes di pas pampres oke okay. bukan pak bandia. pak bandia pak bandia pes pes dari akmil dari akmil oke okay. itu yang delapan delapan delapan delapan ya nah, waktu itu masih letkol like pungki kamiati uh -huh. nah, belum anu Nah, kalau pengen kamu pindah, Bung ya. saya jadi korban di Apes, di Paso Ampes. Oh, di pas pampres, Ditariklah sama beliau saya. Tahun 2002. 2000, betul. tahun di Aceh. Tahun 2002, proses. Awal 2003, saya bisa pindah. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Langsung ke Paso Ampes. Eh, ke Pumega langsung. Oh, ajudannya Ibu Pika langsung? Bukan. Saya di grup A, pas pampres. Grup A pas pampres, Siap. oke. Presidennya Ibu Megawati, Ibu Megawati. Ya. oke. Masih itu, kita sampai ke Pak SBY. Pak SBY jadi presiden masih di pas pampres. Pas pampres Siapa Samp dalam grupnya waktu itu? Waktu itu eh, saya nampak pas, nampak pampresnya masih kan enggak? Jamnya SBY, Pak SBY. Kalau Pak SBY pertama kali itu, eh, oh, uh, Pak dari Mariner. Oh dari Mariner ya eh nah, itu kalau enggak Pak siapa ya? Lupa ya. Yang jelas dan grup saya itu waktu eh uh, Pak SBY itu Pak Agustomo. Pak Agus Utama. Nah, sekarang ya, Mega, waktu diamnya <tuh> Bu Mega itu Pak Arpinundi. Heeh. Hmm. Dari Paskas, Paskas. Nah, itu diganti Pak Agustomo. Hmm. Nah, itu dari grup saya, dari Kopassus, dari Kopassus. Iya, iya, iya, iya. Nah, setelah itu Uh, kalau enggak salah itu dan grupnya itu Pak Warno, Pak Warno kumis. Hmm. Pak Warno. Iya iya iya. Terus sampai uh, dan grupnya diganti Pak Doni. Dan grup A, dan grup A. Pak Doni Mor Monardo. Monardo. Uh, Pak oh letnan jenderal tni Doni, Doni Monardo, Monardo, Monardo yang sekarang ketua ppad ya? Nah, ya. Ya ya itu. Ya. Terus habis itu diganti sama Pak. Eko Margiono, Pak Eko Margiono, Margiono Ya beliau mungkin gak teruskan, masih kasus mau Pak Tidak Saya tidak. Hmm. Nah, nah, setelah itu diganti Pak, sama Pak Bambang Tino Hati. Iya, iya, iya, nah, ya, ya, ya. Pak Bambang Tino Hati, jadi Pak di situ saya pindah lah. Hmm. Begitu dan dulu ya, eh, dan Pak Sampaikan, Pak Doni Munardo. Dulu, uh, Pak Doni Munardo ini pernah jadi dalam grup di Pasukan Pres pernah jadi dan pas PAMPRES. Pernah jadi dan pas PAMPRES ya zamannya pak jokowi ya berarti. bukan masih macam jam pas b oh, karena apa okay. kebetulan pak agustomo juga itu dulu pernah menjabat jadi grup? dan grup grup pernah jadi dan pas Heeh. Hmm, ya. hmm. kebetulan saya di pas di grup a terus ya nah saya itu pernah tamu dulu jadi lidik lidik itu cucut. yang pembuka jalan tapi oh, iya. zamannya bu mega lah hmm. begitu oh, pak sby saya jadi dan Dampak di istana, di istana. Komandan komplek. komplek. jadi naiknya. Jaman SB, betul. Sampai Pak Sb selesai. Masai. 2014 berarti bertiga lihat saya masuk sana Ya, ya. mungkin kalau <laughs> uh... saya kan, anu mas di istana negara 2014. Oh iya. Waktu zamannya Pak SB sudah mau selesai kan. Oh ya, Kurang lebih berapa lama? Langkah lama lah di situ. Oh di itu Pacito di situ ya. di oh, Pak SB lengser, saya juga pindah gitu dari 2014. Hmm. Gitu. Setelah Pak Selesai Pasib pindah ke mana? Setelah itu saya pindah ke Garnison. Ke oh, Garnison. Garnison. 1 Jakarta. Jakarta. Ya, ya. Nah, setelah di situ saya dapat mayornya di situ. Oh, naiknya mayor di situ ya. Setelah mayor di situ. Saya di situ ya oh, bagi saya sangat berharga saya dinet di Garnison, karena apa? Saya menjabat sebagai kepala pemakaman itu 3 tahun setengah. Kepala pemakaman? Dikata Ustaz. Hmm. Saya tinggal menghitung hari ini yang meninggal berapa. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 3. Itu khusus untuk yang keluarga besar TNI? TNI. Jadi TNI yang meninggal. Hmm. Contohnya seperti beliau punya nanaria. Ya. Di hmm. rumah kita. Termasuk uh, veteran yang punya bintang gerilya. Bintang gerilya. Nah, Itu dimakamkan di Kalibata. Kalibata. Ya. Jadi, saya kalau masuk Alibata sudah tidak asing lagi. Iya, iya, ya, iya, iya. Gitu. itu terus Bu Ani meninggal juga. Saya ya. oh, waktu Bu Ani meninggal, saya ya. oh itu. masih aktif waktu dia ya. masih Aktif terus, termasuk Pak Habibi. Pak Habibi meninggal, mantan Pangdam, Pak Joko, Santo. Saya ya. oh ya, mantan Palembang ini siap mantan Palembang ini. Iya. nah beliau dibawa ke San Hill. Itu juga saya yang bawa ke sana. Oke, eh, kenapa ini? Bawa jalan. Bawa jalan cuaca nih, Mar. Bers. Bersambung mana tadi ini? Bers. Hmm, oke okay, oke, okay. jadi ternyata setelah itu pensiun 2022 ribu dua dua ya, 2022. Wah, dari tantama bintara, perwira, pangkat mayor terakhir, kemudian penugasan dari operasi, kemudian pengamanan ibu kota, pas pam sudah lengkap, sudah itu Siap. kehidupannya, pasu cipta ini untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, Siap. Itu pengalaman saya waktu di pasukan pres, Alhamdulillah mungkin tidak semua oh, apa itu prajurit. prajurit itu bisa ngadep presiden dengan pangkat kapten hmm. jenderal pun tidak iya, belum iya, tentu, iya. mohon maaf iya, di sini. sebentar foto fotonya aku lihat itu ih nah ini dia ya, kan. coba aku kasih lihat dulu oh ini ada foto-fotonya ini Coba saya naikkan. Itu waktu di jaman bersama Pak SBY ya. Siap. Pak SBI. Mas. Pak nah, ini Pak He ya. Siap. Pak ini Pak Agus masih muda ini ya. Masih muda. ya. Pak Agus kan ini. Pak Agus hari mati. Mas Ahe ya. Siap. Ah, ini saya ada di setengah negara ini. Ah, ini dia nih ya. ya. Oke. Okay. Pengalaman saya di pas pampres, saya bersyukur tadi. Hmm. Terutama saya dari tamtama. Iya iya iya. Tidak ya. mimpi kalau saya itu bisa dekat dengan presiden orang nomor satu di negeri. Ini. Di negeri ini. Ya. Sama siapa lagi nih? Coba lihat ada. Saya nonton Facebook ini sudah, boleh nih sama siapa? Ini sini mantan ajudan Facebook, Pak Agus Rohman. Ini Pak Agus Rohman. Oh Pak Agus Rohman ya? Siap Dulu mantan ajudan Pak Iya, iya, iya, iya, iya. Siap. Nah, itu ada pangdam baru sekarang siapa? Mejen Asep. Pak kenal? Saya Pandang sekarang sama pangdam sekarang? Beliau dulu, dulu waktu jamannya di Bumeca. Oh, kenal ya? Kenal, saya. Ya, kamu baru ganti nih, pergantian ini. Oh, Pak kan kamu masuk nih. Siap. Penghadap uh, okay lah. Siap. Pak Handab Jaya. Siap. Ah, Handab Jaya. Siap. Saya Pengalaman ini, saya sudah pernah ke luar negeri. Alhamdulillah, 12 negara. <guluh> Keluar negeri ya? Siap, pernah. Pertanyaan mantap, saya inggrisnya ini. Ya, Pak. Oh, bahasa <guluh> inggrisnya tidak bisa. Kita bahasa tubuh, kalau di sana, kok bisa keluar negeri? Gimana ceritanya itu? Lo kan kita ada penugasan Advan, tanpa SBI ke luar negeri. Oh, kita tim Advan karena tim. saya bukan di Palpri. AT ya? Siap Masuk empat tim. Siap tim, Saya maksudnya yang Advan, Advan berarti Advan. Pin di sana sudah ada yang jemput, biasanya dibantu sama mahasiswa Indonesia. Oke okay. ya, untuk di hotel nanti dibantu, kalau tidak dibantu dari uh, apa itu kedutaan sana KBRI, KBRI ya kita nggak bisa makan ke sana gitu. Karena hmm. kita mau kemana kemana mana-mana ya tahu. anak mahasiswa Anda ingin kita. iya, iya mau ini iya. saya begini nanti dia karena ada suatu negara tuh yang tidak bisa bahasa Inggris. Hmm, ada ya. Jadi, ada. Contohnya ini. Ini polisi dari Cina. Dia tidak bahasa-bahasa Inggris, bahasanya Cina. Tapi anak mahasiswa ini kan bisa bahasa Cina. Hmm, itu hmm. Pak Maksudnya begini ngomong begini. Gitu. Jadi itu yang membantu kami. Iya iya. Jadi iya. bukan saya aja, jadi mungkin rekan-rekan apa itu yang Evan begitu. Alhamdulillah, iya. kita udah keluar negara. Luar negeri, aja. saya aja belum pernah keluar nah. negeri mencari Malaysia Singapura. Siap. Terus Siap. kalau untuk Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke udah keinjak. Udah ya? Sudah. Nah, karena sih Evan kan. ya, ya pasti mendatangi daerah-daerah. Siap. Jadi. Iya, iya. Makassar itu mungkin hmm. apa itu bukan Makassar aja Sulawesi hmm. mungkin dari Manado ujung sampai ujung Makassar sudah tahu apalagi di Makassar kan paling suka saya makan palumara oh ya, ikan palumara ikan palumara mantap itu ikan laut hmm. itu yang saya ingat kalau Makassar jadi setiap kita ke daerah ciri khas makanan dan saya yang paling suka di mana saya Evan padi beli souvenir. Hmm. jadi souvenir itu seperti uh, saya ke Rusia saya beli ini ada. Jadi pengabdian Dia sudah luar biasa okay. ya, siap sure. kepada eh, negara baik dalam negeri baik luar negeri baik tempur maupun tempur dan tidak semua eh, prajurit punya pengalaman seperti itu. Kayak right. saya sendiri tidak punya pengalaman perlukasan perlukasan luar negeri. Ini bapaknya termasuk hebat Bu. ya kan termasuk hebat. Nah, makanya dengan sudah purnayurawan ini kita tetap membangun silaturahmi yeah. kepada rekan-rekan TNI -rekan. masih aktif. Nah, semoga kita bisa menjadi salah satu corong atau jembatan yang bisa langsung ke rakyat karena bagaimanapun purnayurawan ini itu akan tetap cinta kepada NKRI dan doktrin TNI nya pasti masih melekat itu saya yakin itu nah, seperti yang uh, yang dilakukan yang lain nah, pasti ibu juga banyak suka dukanya sebagai ibu porsi hmm. ya, kan? nah, mungkin ada ada lagi yang mau ditambahkan Pak Cito, sedikit saya menyampaikan waktu saya dinas di Plasma Press, ya. saya itu masih sempat itu jadi RW oh, di lingkungan. jadi RW ya. ah. nah, itu tiga periode Tiga periode Ya, karena uh, masyarakat setempat itu menginginkan saya untuk menjadi RW. Di daerah mana itu? Itu di daerah uh, Cipondo. Cipondo. Kelurahan Cipondo Makmur, kecamatan Cipondo, Tangerang. Dan dekat danau itu, kan Siap, betul. Hmm, saya pernah ke sana soalnya. Betul, ya. Itu di sana berarti pernah makan di Kokom, Haji Kokom. Enggak, saya ketemunya namanya Pak Suhada, yang punya mobil rewa nyakibin di dekat. Ya. Oh, iya, iya. Pernah tak tahu Pak Suhada atau. Nah, itu abang saya itu. Oh? saya deng apa deknya itu? Iya, ada. Ah, itu yang punya ayo banyak yang di pinggir danau itu. Iya. Iya kan? Enggak tahu sekarang itu mana kawannya itu. Sudah berapa kali saya ke rumahnya itu. Oh, siap. Saya tidak jadi di situ. Oh, di ya? ke situ ya? Di ke situ. Paswa ada orang B, hebat juga itu, Paswa ada itu. Iya, di situ. Di situ eh uh, kalau tempat saya. Eh benar nama saya agak anu orang sana tahu. Tahu ya. Baik, baik. Ya. Oke, kalau oh. kebetulan saya ada sedikit hiburan. Mm Heeh. -hmm. Saya ada tempat olahraga futsal. Oh, di situ. Futsal. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya, iya. Namanya nama, nama saya. Mm -mm. Cipta Panorama 007. Oh, iya, iya, saya, iya, iya. Karena iya. saya Panorama 07. Iya, iya, iya, iya. Bukan nama Cipta tapi Cipta. Hmm. Berarti ada pengelolaannya sendiri di situ ya. Istri. Oh, istri. Cipta Panorama di situ. Iya. Jadi kalau ada peluk masuk di situ i mendaftar nah, uh, ya eh di situ ya mengajiat langsung. Hmm. Alhamdulillah ada sedikit. ya, anu lah pengelolaan di situ ya penguliaraan ya. apa ya alhamdulillah itu. Nah, setelah pensiun begini apa usahanya Pak kita ini? Ya. Maksud saya setelah saya pensiun ini mau di sini, Saya itu ada senior saya menyampaikan kita sudah lama kita bertugas. Cobalah beribadah banyak beribadah. Oh. Nah, iya. dan saya kan ada cucu, akhirnya ah, cucu sudah dua. Iya, iya. Nah, lah, yang saya maksud tadi saya ibadah mungkin jalan yang saya bangun itu sebagai tempat ibadah saya juga. Oh, sampai membangun jalan untuk masyarakat Jalan ya. masyarakat itu tadi kan yang siapa, dicor itu ya, jalan dicor. Hmm. Itu siapapun lewat situ karena itu arah ke pasar. Amal jariahnya Bu Sari. Siap itu. Karena yang melintasin bukan satu agama. Orang semua itu, di situ, semua, semua di sini. orang. Banyak orang hewan semua pada lewat situ kita bisa banyak ibadah itu ya, masyarakat ya. di sana senang lah senang ya tapi ya ada sebagian warga yang salah paham itu tadi kalau yang salah paham mungkin ya iri iri <laughs> ya enggak tahu lah ada apa. orang nah, iri biasa makanya nah, kita uh, saya kira pengabdian sudah cukup ya. Nah sekarang istilahnya tinggal ibadah sama uh, apa itu cari ibadah tadi saya sudah ada tempat misal lah ya ya ya, ya, ya, nah, ya. sekarang juga uh, akan mencoba mau ternak lele, oh ternak lele, mau... ada tempatnya situ, ada kebetulan hmm. tidak jauh dari situ berusaha apa itu Pengen usaha itu gitu, ternak lele, mak itu, itu lele itu laris manis itu. itu dia, ya, karena sebenarnya masyarakat anu apa itu Jakarta ini jabodetabek lagunya Jakarta lah pecel ini lele, kan? Ah, lele, nah, gitu. jadi lapar saya nih, nah, oh, jadi lapar saya nih dengar pecel lele nih, <laughs> hmm, siap itu jadi itu aja mungkin yang saya sampaikan hmm. mungkin istri saya kan umumnya apa, apa mungkin ibu apa mau disampaikan bu hmm. sebagai suka duka sebagai pus atau mungkin arah apa yang disampaikan saya sebagai istri dari bapak sucipto seperti banyak juga ibu ibu yang lain istri dari ibu ibu yang lain prajurit yang lain hmm. mungkin sama suka dukanya dengan apa yang saya lakukan yeah. Iya tapi ya sebagai istri yang suka ditinggal dinas kemanapun suami, hmm. ya sebagai istri kita cukup ibadah aja deh. Ibadah ya. Amanah. Amanah. Apa yang dipesankan suami, ya. Kita harus kita jaga. Iya. Jaga anak-anak, ya. jaga keluarga, ya, ya. dan jaga uh, apa ini pesanan suami. Jangan aneh-aneh. Iya -aneh. eh, betul. Iya iya. Itu ya. saja, Pak, Enggak banyak kesaih Oke okay, luar biasa. Jadi baik saudaraku ini <coughs> Pak Sucipto ini luar biasa ya. Jadi kalau dari tantam aku pintar sampai ke pelurah dengan pangkat pamen, itu kalau lulusan akabri, ibaratnya pangkatnya itu jenderal bintang satu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Karena kenapa dari tantam ini nggak bisa sampai ke kolonel bahkan jenderal Karena terkendala umur. Umurnya di situ. Nah, kalau mungkin umurnya di pepanjang bisa aja yang jadi jenderal Dan itu orang-orang terbaik di antara yang baik itu akan berhasil. Nah, jadi kita tetap jaga persaudaraan hmm. sesama purnawirawan di mana berada. Hmm. Tetap kita komunikasi dengan TNI maupun polri yang masih aktif. Dan semoga kita bisa terus membangun uh, kerjasama di, di lapangan. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan ya keluarga besar tentara itu kan banyak hati maupun yang purna itu kan masih melekat. Hmm. Jadi harus bisa masih saling menghargai Nah seperti itu Oke terima kasih Pak Cipto Siap. Sukses selalu Siap. Ya terima kasih Bu Sukses selalu ya Bu Ayo. Demikian kawan Berikutnya kita akan berbicara Dengan Kisah-kisah orang yang lain lagi Mantap